Semangat pagi teman-teman semuanya Welcome back to my channel Oke teman-teman pada video kali ini kita akan membuat masakan dari olahan ikan Yaitu kita akan masak ikan pande asam manis pedas Oke teman-teman komplit rasanya mantap <gulit> Oke teman-teman langsung aja kita tumis bumbunya Apa aja bumbunya saya akan tulis di layar ya teman-teman Nah ini kita tumis sampai benar-benar matang Karena kunci dari rasa masakan yang enak yaitu bumbunya dimasak dengan benar-benar sampai matang Oke teman-teman selanjutnya setelah bumbu benar-benar setelah -benar ditumis dengan sampai matang Kita akan masukkan sedikit Air asam, nah, disitu nanti air asamnya itu saya saring supaya tidak masuk sisa-sisa uh, asam ke dalamnya, ya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya masukkan irisan. Tomat dan Bombay. Di sini saya menggunakan satu buah tomat saya iris iris dan satu buah Bombay saya iris iris juga. Oke, okay. selanjutnya masukkan tiga lembar daun salam dan 3 lembar daun jeruk. Selanjutnya serai dan laos kita geprek dan kita masukkan juga ke dalam kuah ikan tersebut selanjutnya kita tambahkan lagi air secukupnya hingga ikannya benar-benar tenggelam sehingga bumbunya benar-benar meresap ke seluruh bagian ikan Oke teman-teman, selanjutnya kita masukkan peran utamanya yaitu ikannya ya teman-teman. Kebetulan ikannya di sini sudah direbus dulu atau dikukus terlebih dahulu. Tapi ini opsional saja, teman-teman juga bisa untuk tidak harus merebus atau mengukus ikannya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini sesuai selera saja. Oke, lanjut kita masukkan gula putih ya teman-teman. Di sini saya gunakan satu sendok makan. Nah kebetulan saya sini tidak menggunakan MSG Jadi jika teman-teman memang suka atau terbiasa menggunakan silakan menggunakan Tapi saya karena tidak terbiasa sehingga saya tidak menggunakan Saya hanya menggunakan gula putih sebagai penguat rasa Oke tadi ditutup dulu ya teman-teman sampai mendidih Dan ini sudah mendidih Alhamdulillah sudah siap disajikan Oke Oke, teman-teman ini sudah masak ya. Tinggal kita koreksi rasa saja. Oke, thank you sudah berkunjung di channel ini. Dukung terus channel saya dengan klik like, subscribe, dan share video ini agar lebih bermanfaat lagi. Dan tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe-nya. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.